kendaraan kendaraan kendaraan kasih Pak tempel gajar, terus. Tempel gajar, terus, Pak. <tis2> Stop, <Gajar>. halo. <tis2> pak halo. Pas lawan Pak Gander. Iya, wow. uh. Pak Gander. Eh. Pak Gander. Pak? Betul. Ya, Pak. Eh, Pak Gander.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 gantian gantian pada ada dah! tekan Ya, oke. والله علينا على بسم الله الرحمن Alhamdulillah, Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Yawmiddin Pak ada <laughs> dia macet-macet lagi cukup dah Jadi saya yang dia. Kaka dia Kaka. tadi pak. saya dulu ya tadi oh, oh, ya. beliau datang lebih dulu jadi saya ngejar wah wow, udah nggak penuh di sana tadi jadi masuknya lewat samping pak presiden anu kok lebih kayaknya mau kangen sama cucu jadi mau jalan-jalan malah saya diminta jalan aja gitu mau kemana pak Gub? cek jalan pak persiapan lebaran sama pariwisata ah, itu betul pariwisatanya dicek gitu jadi saya mau jalan ke arah sama daerah timur sekitar Solo untuk ajak jalan, pasar-pasar, mal-mal yang sudah mulai rame, sama maunya tempat-tempat wisata.